Hey guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel, markasnya Watch enthusiast cerdas. Dan di depan Minwatch sudah ada trio G-Shock yang masih hangat, baru mendarat di jamtangan.com. Nah, apakah trio ini layak dipertimbangkan buat target checkoutmu selanjutnya? Yuk langsung aja kita bahas tuntas. Oh iya, Minwatch bakal bagi-bagi jam tangan gratis lagi nih di akhir video. Jadi stay tune aja dan tetap tonton video ini sampai akhir dan kejar giveaway-nya Ya, jam tangan ini kalau dilihat sekilas memang mirip banget kayak seri 5600 lainnya. Tapi jangan salah pak, seri DWB 5600G ini sudah dibekali mobile link. Bisa dihubungkan dengan smartphone via konektivitas bluetooth. Dan lewat aplikasi Casio Watches, kamu bisa manfaatin fitur auto time adjustment hingga phone finder. Nah, lihat nih. Case hingga strapnya diberi warna semi transparan. Coba deh perhatiin detailnya pak, stylish banget kan? Jadi cocok buat ngelengkapin street style kreasimu. Nah trio ini juga pakai negatif display, jadi menurut Minwatch ini adalah nilai plusnya, kesan uniknya lebih dapat. Nah udah penasaran sama spesifikasinya? Cek di salt. Untuk jam tangan ini diameternya 42,8 mm, thickness 13,4 mm. Lock to lock 48,9 mm Case material resin, strap material resin Glass material mineral glass Water resistant hingga 200 meter Menggunakan quartz movement module Dan dilengkapi mobile link via bluetooth Untuk spesifikasi trio ini sama Cuma beda di warnanya aja guys untuk tipe DW B5600G 1DR, warnanya black transparent. Untuk tipe DW B5600G 7DR, warnanya white transparent. Sedangkan tipe DW B5600G 2DR, warna turquoise transparent. Nah, g transparan kayak gini biasanya dijuluki g Jelly. Bapak bisa lihat nih, konstruksi case hingga strap jam tangan ini tangguh banget. Bikin mata betah ngeliatinnya Sepakat kan pak? Oke, okay, pasti udah gak sabar ya nungguin kejutan dari MinWatch Here you go Gini cara ikutannya Pertama, wajib subscribe channel ini Dua, like video ini Tiga, tulis di komen fitur apa yang memungkinkan Tipe DWB 5600G bisa dihubungkan ke smartphone Empat, cantumin akun Instagram di jawaban kalian Biar gampang kita kontak Pemenangnya bakal kita umumkan pada tanggal 31 Maret 2023. Jadi, gimana Pak? Paling demen yang mana nih? Kalau Minwatch sih paling naksir yang warna turquoise ya. Paling stand out. Dan kalau dipakai sama outfit serba hitam, pasti keren. Gak ada obat. Nah, kalau yang pengen warna netral, bisa juga nih. Pilih yang warna hitam atau yang putih tergantung selera kalian. Ketiganya sudah ready di jamtangan.com. Oke, okay, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review Jam Tangan Terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video.